Oke, kembali lagi bersama channel Ngiseng-ngiseng. Kali ini Ngiseng akan unboxing ya. Kita sama-sama akan unboxing CorelDraw versi 2021. Ini dia tampilan awalnya. Menurut aku sih ini tidak jauh berbeda ya. Kalau dari awal cuma ada beberapa gambar yang disematkan di bawah tuh. Coba kita akan ganti mode malam ataupun di sini temanya kita ganti dulu Oke ada tema yang like yang putih gitu ya kemudian ada medium enggak terlalu putih ada dark lumayan nih untuk buat kerja malam hari nih dan ada yang black ini memang tampilannya uh, hitam banget ya kita kembalikan ke medium Oke, kalau saya sih senangnya ini yang warna ataupun yang tema medium ini ya. Kalau untuk yang dark ini emang sih enaknya buat ketika kita kerja di kondisi pencahayaan yang kurang, uh, artinya ini nggak merusak mata, nggak terlalu silau gitu, bro. Oke, kita lanjut, kita kembalikan dulu ke tema yang medium. Karena di tema ini semua fitur terlihat, ya, teks-teks yang kecil pun terlihat. Oke, kita akan mulai. New document, tampilan new document ini ya, seperti halnya Corel Corel sebelumnya. Kita akan coba ganti ke cm. Setelah itu, di sini juga ada mode apa, color ya, color warna. Saya mikirin RGB. Oke, ini eh, lembar kerjanya, nggak jauh berbeda dan tampilan-tampilannya juga eh, baik atas, kiri, kanan dan bawah juga sih nggak apa ya artinya mirip-mirip saja sih sekilas mah mungkin ini nih yang terbarunya itu ada open apa ya yang bisa nge-save ke cloud gitu ya bisa terkoneksi ke cloud untuk sisanya sih eh, apa ya yang barunya ya kita nanti akan coba dah satu-satu, oh iya untuk color management ini apa sih yang tadi untuk merubah tema itu ada di sini ya di tools, terus ada di option, nah di sini ya. bisa dipraktekan buat brother and sister. Jadi untuk mode yang dark ini, ini seperti ini tampilannya ketika di lembar kerja. Kita kembalikan lagi ke mode uh, medium. Oke. Okay. Eh ini mode black ya. Yang sangat gelap. Sangat enak dipandang juga. kembali lagi ke mode medium. Ya, supaya terlihat eh uh, secara detail ya. Oke. Okay. Hmm, apa ini ya? Kita mulai dari mana ya? Kita akan mulai dari bagian-bagian sininya nih masih seperti yang dulu. Oh, ini ada yang terbaru nih, ada Smooth, Smooth Trail dan Smooth rock Oh, nanti kita akan coba. Untuk bagian crop ini ada yang baru juga ya, virtual segment delete. Untuk bagian zoom, to zoom masih sama, ada prehand. Ini nah ini yang terbaru nih, ada live life sketch dan smart drawing ini masih yang sama ini Oh ini ada yang baru impact tool teksnya masih sama Oke, kita akan coba mulai tes menggunakan teks kita akan ngetikkan ngiseng kita perbesar Oke uh, apakah ada perubahan ataupun hal-hal baru Oke kita ganti warna dulu merah biar ada warnanya Oh ini dia tampilan baru juga di sini ada seperti ini tampilannya ketika kita pilih apa ini untuk Pons terus dari bawahnya juga bisa diperbesar ya Nah seperti ini biasanya kan kita pengen lihat dulu bentuk ponsnya seperti apa Nah itu dipermudah ada zoomnya seperti itu brother and sister. seter selanjutnya Hmm, kita akan coba fitur yang tadi, ataupun yang baru tadi. Itu ada smooth, kita langsung gunakan pakebar efek, dan ternyata tidak. Kita akan uh, berubah ubah dulu bitmap, ya, dikonfront ke bitmap dulu teksnya. Oke, okay, seperti ini. Nah, biar bisa kita gunakan. Oke, okay, ada perubahan, ya. Nah, sedikit lengkungan-lengkungan gitu deh mungkin bisa dieksplorasi lagi oleh proses yang pengguna Corel setia ya ada berikutnya Wow ini dia perubahan ada perubahan ya ini bisa ada lekukan-lekukan secara langsung dengan menekan mouse klik kiri coba twirl Oke ditekan klik kiri dia otomatis memutar kayak apa ya? kita perbesar dulu eh kecil ya. Nah seperti ini di dengan menahan klik kiri saja dia akan bekerja sendiri. Kayak lingkaran-lingkaran gitu. Boleh juga ini. Mantap mantap. Ini attract and repel apa ya? Kayak sembrani gitu ya. Oke, klik kiri, klik kiri. Ya, ini mungkin membantu nanti di ketika kita desain ataupun ketika kita kerja menggunakan software Corel Draw. Oke, yang baru lagi. Oh, ini ada Live Sketch. Oh ya, ini ya. Oh, kita coba temp apa ini ya? nggak tahu berbeda dengan Hand Draw ya. Selanjutnya. Nah, ini dia ada Smart Drawing saya akan asal-asalan menggambar uh, segi empat dengan tunggu. Oke, mantap! Ini dia, kita kasih warna smart drawing ini. Ketika kita asal-asalan bikin pun, dengan hitungan detik, dia akan mengkoreksinya. be mantap nih! Coba saya akan membuat lingkaran cat. Wih, mantap betul, bersis ya! Dia itu langsung. Mengkoreksinya coba kita yang lain. Apakah ini menjadi ya? Ilah ya, intinya sih <laughs> apa ya? Ya, lumayan ya. Ini juga sangat luar biasa sih. Menurut aku sih, kita bisa bikin sembarang bentuk, dan dengan tools ini dia mengkoreksinya, apalagi lingkaran ya. Nah, jadi bentuk pipih, oke, lingkaran lagi oke okay, sempurna ya lingkarannya menjadi sempurna dan segitiga pun menjadi sempurna okay, itu fitur barunya juga ya dari tools toolsnya selanjutnya masih sama masih sama nah ini nih yang bikin penasaran apa ini Impacts. kita akan coba gunakan tarik Oh gitu Wah ini mantap nih ini sepertinya mungkin proses juga akan membutuhkan uh, fitur ini ya kadang saya juga butuh sih buat pencahayaan pencahayaan gitu oke kita ganti wah ini harus di lagi nih biar lebih uh, tahu ya hal-hal yang baru dari Corel versi 2021 ini iya kita coba yang ini Oh yang ini apakah ada perubahan Oh, ini ini ini ini ini dan itu intinya sih ini mungkin ketika berada face error apa itu ya brother and sister menggunakan ini dan di eh uh, ya dipelajari itu akan sangat membantu sepertinya oke dari teks dan apa ini ini sih uh, dari Corel 2020 juga udah ada ya ini ukuran skala gitu. Mungkin lebih tepatnya sih kita bisa mengukur ketinggian uh, dari objek tersebut ya. Tinggi lebarnya ini kayak AutoCAD gitu mungkin bisa kita ketahui untuk uh, apa? jumlah ukuran-ukurannya berapa senti, berapa mili seperti itu. Sisanya apalagi nah oh ini nih nih nih ada yang baru di, di sini ada blok blok kita tarik apa ya ini kita tarik coba tarik dan wah ini mantep nih ini bisa berguna juga buat ketika ya apa ya intinya kebutuhan-kebutuhan desain kita sih ini kadang kita butuhkan juga hal-hal seperti ini dan sekarang disematkan di Corel 2021 ini Oke mungkin yang lainnya bisa dieksplor oleh Brosis dan sharing juga di channel saya untuk speknya sendiri Corel 2021 ini cocoknya di spek seberapa ataupun spek komputernya apa nanti saya akan uh, tulis di akhir video yang cocoknya itu untuk uh, komputer seperti apa ya ataupun minimum speknya itu berapa seperti itu nanti saya akan sematkan di akhir video Oke okay. uh, selanjutnya saya akan coba gunakan lagi oh, ya ya intinya sih hal-hal barunya itu sih mungkin untuk lebih jauhnya bisa brother and sister coba sendiri untuk link ataupun file mentahan Corel nanti saya akan kasih ya nanti saya akan kasih link ataupun downloadnya kita akan coba save oke kita lihat versi untuk savingnya itu di sini minimumnya 15 ya versi 15 dan yang sekarang itu adalah versi 23.0 23 dan versi terendahnya itu di angka 15 kita akan kecilkan iya Di sini versi terendahnya itu ketika mau nge save adalah versi 15 seperti itu oke kita save oke mungkin itu saja mudah-mudahan ini membantu jangan lupa subscribe ya kalau suka oke see you next time